Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawala. Amma Sahabat-sahabat Basunan sunan channel tercinta Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diparingi panjang umur, sehat, murah, rezekinya nyatur, barokah, amin ya, rabbal alamin Baik sahabat-sahabat mbak sekalian sama-sama kita ketahui ya bahwa para pakar, para ahli ekonomi dunia maupun nasional telah memprediksi atau memperkirakan bahwa perekonomian tahun 2023 ini nanti akan mengalami kemunduran atau keterpurukan nah justru beberapa weton ini nanti diperkirakan akan mengalami kebangkitan artinya aspek keberuntungannya ini nanti akan bagus ya di tahun 2023 nah perhitungan ini didasarkan pada neptu wetonnya dan neptu tahun Eh, atau tahun H ya karena tahun 2023 ini kebetulan bertepatan dengan tahun H tetap saja perhitungan eh, keberuntungan ini ya didasarkan pada penanggalan Jawa Abug. Ini hanya momentum saja mbak buatkan video ini. Tetapi sebetulnya perhitungan ini harusnya di reading saat pergantian tahun hijriah atau tahun komariah nggak apa-apa dan realitasnya nanti bisa saja berbeda karena perhitungan ini murni didasarkan pada potensi atau energi keberuntungan weton pribadinya gitu ya artinya saat orang itu sudah menikah apalagi kemudian sudah dikaruniai momongan tentu saja realitasnya akan berbeda. Nah itu artinya peruntungan petung jodoh atau energi petung jodoh dan energi keberuntungan weton sang anak in nanti akan berpengaruh, gitu ya. Nah weton apa saja itu? Yang pertama yaitu weton Sabtu Pahing. Sabtu Pahing ini neptu weton tertinggi yaitu delapan belas watak dari woton sabtu Pahing ini akeka bejanani suge arto ning gampang belai maksudnya sabtu Pahing ini memiliki karakter banyak keberuntungannya kemudian banyak harta bendanya tetapi mudah kesandung masalah atau kena musibah atau celaka. Nah ini nanti yang perlu diwaspadai. Tetapi insya Allah di tahun 2023 nanti kondisinya akan bagus ya, hokinya atau keberuntungannya. Kemudian yang kedua yaitu weton minggu kliwon. Ya minggu kliwon ini neptunya 13. Ini memiliki watak bejo kanugerahan. Cik budi pekertini, ning biasai nemu Allah songko anak lan kerep kena fitnah. Maksudnya apa? Banyak mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian budi pekertinya, karakternya, akhlaknya ini bagus gitu ya. Akan tetap tapi yang bersangkutan ini juga sering mendapat uh, masalah atau kesandung masalah yang diakibatkan uh, ulah atau perilaku anak-anaknya dan juga sering difitnah orang lain. Nah, ini watak dari weton uh, Minggu Kliwon. Kemudian yang ketiga yaitu weton Senen Pahing. Senen Pahing ini neptunya 13 dan memiliki watak dan keberuntungan masif yang hampir sama dengan weton minggu uh, Kliwon tadi. Ya. Tetapi insya Allah di tahun 2023 nanti bagus ya keberuntungannya. Selanjutnya yang keempat yaitu Weton Senin Wage. Ya, Senin Wage ini Neptunya 8 dan e, weton ini memiliki watak gede panganane. Tegese seleranya ini biasanya tinggi, ya, sukanya makan yang enak-enak atau yang lezat-lezat, ya, lan kerep dan biasanya sering bertengkar atau sering cekcok dengan sekelilingnya ya berikutnya yang kelima yaitu weton selasa legi ya. selasa legi ini neptunya delapan dan memiliki watak yang hampir sama dengan weton Senen Wage tadi ya, tetapi Insya Allah di tahun 2023 nanti keberuntungannya sangat bagus. Kemudian yang keenam yaitu weton Kamis Legi ya Kamis Legi ini net punya 13. Dan memiliki watak yang hampir sama dengan weton Minggu Kliwon dan Senin Pahing tadi. Insya Allah, bejo kanugrahan, ya becik Budi Pekerti ini, neng biasane nemu Allah, songkok anak lan, kerap kena fitnah tetapi insya Allah di tahun 2023 nanti bagus ya keberuntungannya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu weton Kamis Pahing. Ya, kamis Pahing ini neptunya 17 dan memiliki watak kanugrahane Agung. Kemudian karep ingkabecean, Ning ake satu lan ini, maksudnya memiliki atau sering mendapatkan anugerah ya keberuntungan yang besar dari Tuhan yang Mahakuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian suka berbuat baik. Ya, semacam suka menolong orang, membantu orang, mengayomi dan lain sebagainya ning akeh satrulan ini Meski demikian ini kadang-kadang banyak orang yang tidak suka atau kemudian memusuhi dan bernasib yang kurang baik atau apa tetapi insya Allah ya di tahun 2023 nanti keberuntungannya dalam kondisi yang baik. Lalu yang ke 8 yaitu weton Jumat Pon ya Jumat Pon ini neptunya 13 dan memiliki watak yang hampir sama dengan weton Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis selegi tadi, yaitu Bejokanukrahan, Becik Budi Pekertine, neng Biasae, Nemu Allah, Songko Anak, Lan Kerep Keno fitnah. Berikutnya, yang ke-9, yaitu Weton Sabtu Wage. Sabtu Wage ini, Neptunya 13, 13, dan memiliki watak yang hampir sama dengan weton Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, dan Jumat Pon tadi. Ya, maksudnya, Insya Allah bejokan ukrahan, pecik budi pekertine ning neng nemu Allah songko anak lan kerep kena fitnah tetapi insyaallah di tahun 2023 nanti keberuntungannya ini sangat bagus dan yang ke sepuluh atau yang terakhir yaitu ton sabtu kliwon Nah, Sabtu Kliwon ini, Neptunya 17 dan memiliki watak yang hampir sama dengan weton Kamis Paing tadi, yaitu Kanugrane Agung, Karep Ingka pecian, Neng Ake lan Belay ini, tetapi insya Allah di tahun 2023 nanti keberuntungannya atau laksnya ini nanti dalam kondisi yang sangat baik. Nah, itulah tadi ke 10 jenis weton yang insya Allah akan percaya artinya aspek laksa hokinya atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang sangat baik ya di tahun 2023 nanti tetapi sekali lagi nanti realitasnya bisa saja berbeda e, jika sudah menikah apalagi sudah dikaruniai momongan tentu akan berbeda karena ini Didasarkan pada potensi atau energi peruntungan, weton pribadinya saja, dan sebetulnya masih ada beberapa weton yang keberuntungannya cukup bagus, ya. Tetapi tidak Mbak sampaikan di video ini, ya. Artinya, yang Mbak sampaikan ini insya Allah, yang aspek laksnya paling bagus, gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, menjadi motivasi, bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja nanti tetap ya harus diimbangi dengan usaha, ikhtiar dan kerja keras. Kurang lebihnya Mba mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.